Baiklah para sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke unggahan pertama para ya, Di sini tentunya ada unggahan spesial yang membuat kita semakin bangga para sahabat, ya, Kita lihat aja tentunya ada sebuah unggahan yang mana di sini kita semakin bangga bahwa fanbase dari Lesla Lovers selalu memberikan kebaikan Persahabat ya dan selalu mendapatkan penghargaan nih Tentunya ada Rizky Bilar juga nih Inilah kesengen kita bersahabat ya Di sini tentunya memberikan apresiasi Yang mana penghargaan Lesla Lovers kuat selalu membuat kita semakin bangga Persahabat ya terus menebar kebaikan dan kita selalu kompak dan selalu solid selalu memberikan dukungan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut lalu diperos kembali oleh akun Instagram Virus.leslar yang mana bu Vir di sini menekan sebuah kalimat caption dikatakan, Masya Allah bangga banget. L2w.id #leslar tuh persahabat ya semakin bangga aja. Tentunya kita sebagai fanbase dari Lesla lovers persahabat ya banyak sekali tentunya tanggapan dan respon dari para fans yakni salah satunya dari akun instagram alimahakwarius02 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah supra kkkkl2w the best dia menakutkan bergenak mematikan wow bersahabat ya tentunya luar biasa banget komentar positif dari para fans yang selalu tentunya mendukung dan mensupport buat leslar amin mudah mudahan bersahabat ya banyak doa banyak dukungan dari orang-orang baik tentunya kepada Lesti dan Rizky Wilar dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga persahabat ya kita lihat aja tentunya ada unggahan dari Sky Boutique by Natasha nih ya tentunya beberapa kalimat caption sampai ketemu Juni calon pengantinku waduh persahabat yang membuat kita traveling aja nih apa mungkin gaun tersebut adalah untuk Dari Lesti Kejora Tentunya kita tunggu saja persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan Kebahagiaan dari idola kesayangan kita Tentunya dikabarkan Lesti dan Rizky Bilar Sudah mempersiapkan Tempat dan baju-baju Untuk pernikahan mereka persahabat ya Itu langsung tentunya Diucapkan disampaikan oleh Ayah Kejora ketika diwawancara persahabat ya Kita doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan untuk kabar berikutnya Para sahabat kita lihat ada vitamin baru nih Dari abang Rizky Bilar Hari ini abang Bilar Di lokasi syuting JW, para sahabat, ya Dan tentunya ketemu brothernya nih Abang Hussein Asino Para sahabat, ya kangen dan rindu berat Abang Husen langsung digendong dari dipelop Para sahabat ya Kelakuan dari idola kita ini Memang luar biasa banget para sahabat ya selalu membuat kita semakin bangga aja Persahabat mudah-mudahan Abang Bilar hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran syutingnya Persahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Amin. Ya Robbal Alamin. Postingan tersebut juga telah di -post kembali oleh akun Instagram Leslar Lovatix yang mana di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan kangen banget ya bang Bi sama bang Uchen kang goreng-goreng Leslar sampai digendong kayak bocah kirain bakal dibanting wow. <laughs> semangat syutingnya Bang lancar-lancar ya jaga kesehatannya calon manten uh, calon manten yang persahabat ya doakan saja mudah-mudahan abang Bilar diberikan kesehatan dan tentunya selalu diberikan kelancaran buat hubungan bersama Lesti tentunya sampai menuju halal nanti amin ya robbal alamin kita masih menunggu kejutan barunya Prasapat yang mudah-mudahan kita mendapatkan Vitamin langsung dari Lesti dan Bilar Tentunya tunggu saja Pantengin channel ini Biar, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar Kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh